Oke, okay, ada STM32 x Step Bisa dilihat ya x -tab. Kabelnya mengarah ke Ini saya Panjangin Menggunakan kabel kuning Ke Pull 5 volt Plus Yang ini Selanjutnya Ada x dir kabel orange ini saya panjangin ya masuk ke dir plus 5 volt itu lalu pada pin ground kita masukkan ke TB 600 di bagian min pull min dan dir min. Nih, contohnya sudah saya jumper menggunakan kabel hitam. Oke ya. sini kabel coklat tadi masuknya ke ground STM32. Selebihnya untuk dataset motor tinggal teman-teman sesuaikan. Di sini saya ada kabel hitam, merah, biru, dan putih masuk ke motor. Selanjutnya, untuk powernya, ground dan VCC masuk ke power supply, saya menggunakan 24 volt. Baik, jika sudah sedemikian. Wiring ini bisa teman-teman ikuti di skema berikut ini. Karena saya menggunakan NEMA 23 maksimal 3 ampere maka untuk saya setel TB6600 nya ini adalah step per revolusinya adalah OFF, OFF, ON di situ 23 pada step putarannya Selanjutnya untuk ampernya Saya menggunakan yang 2,5 ampere Maka saya setel on off off Jadi on off off